Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat IT mana dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV yang pastinya akan memberikan informasi-informasi terhangat seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, -nya. tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat, tentunya seputar Ayu Ting Informasi yang pertama, di sini ada status terbaru yang Ayu Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya. Unggahan cantik ini pun dikomentari oleh beberapa sahabat, salah satunya ada Eric Hanlamin 3 jam yang lalu dengan komentarnya cantik banget. Cantik banget nih katanya. Dan di sini juga ternyata ada Kang Wisnuwardana yang diam-diam ikut mengomentari status terbaru dari Ayu Ting Ting 23 menit yang lalu dengan emotic love 2 nih. Satu berwarna hijau dan satunya lagi berwarna pink dengan gaya terbelah. Wah ternyata hati dari Wisnuwardana Wardana sedang diombang-ambing nih dengan perasaan yang berkecambuk oleh Ayu Ting Ting pemirsa. Dan lili-liut brebus ada yang gercep like padahal lagi syuting wahaha ada sesuatu nih antara hati dari Wisnu Wardana. dari Fitri cantik banget love you terima kasih Fitri wah yunico 4 Kemudian juga komentar dari Wisnuwardana sangat disambut baik nih oleh para pemirsa Pastinya komentar warna netizen ini bikin ngakak nih pemirsa Wisnuwardana Cicir liat deh Wah wah banyak sekali nih ya yang setuju nih kalau Ayu juga dekat dengan Wisnuwardana yang pendiam namun baik hati Komentar juga datang dari para fans Ayu nih cantiknya ah cantik banget Boy William gimana ini cantik banget visualnya keren dan juga di sini ada si cantik Wanita Kristian super cantik katanya ya seperti itu kemudian juga dari Anwar Anwar juga ikut komentar nih di akun Instagram Ayu dengan hashtag love hati berwarna merah satu jam yang lalu kemudian juga ada Sahabat kita nih Healing auranya sejak sama boy Wah sama boy ini katanya Ayo William Canggihnya boy William Dari Elvi Gara-gara kak Ayu aku jadi fokus Belajar alfabet Korea Dan sekarang udah bisa baca huruf koreanya Thanks udah menginspirasi Wah ternyata dibalik semua komentar-komentar Cantik ada salah satu komentar Yang memang membuat kita girang. Ternyata keseruan Ayo Ting, Ting saat belajar Korea mampu menginspirasi para fansnya Sehingga fansnya pun ikut belajar berbahasa Korea dan sekarang katanya sudah pasti dan sudah bisa mengenal huruf-huruf Korea Semangat selalu untuk Ayo Ting, Ting banyak cobaan namun ternyata ada bagian-bagian tertentu yang menjadi inspirasi semua orang sehat dan semangat selalu untuk Ayu semoga selalu mengudara informasi ya, selainnya juga ada Ruben Onsu yang menuliskan status yang bikin ngakak kita semua nih. masih ngakak sama aksinya Ting tinting kalau tiba-tiba sidak sampai keloteng saat nyanyi <tik> Inilah tingkah Ayu Ting Ting yang membuat heboh Broadus TV Besok sidak kemana lagi ya Ruben? Tulis Ayu Dari keluar mobil Biar yang nonton juga semangat Produser juga nih JD Seratus. Aku pernah ngalaminya langsung shock Ayu Ting Ting Karena langsung digerebek ya Biar bisa juga bareng dari rongatin gila seru banget best Ayu Ting Ting kalau Ruben sampai di VosTV TV. Vosan dari Ruben Onsu yang sangat bahagia dan juga ngakak melihat tingkah Ayu Ting Ting yang menyidat sahabat dan juga teman-temannya kru dari Brownies TV mulai dari bawah hingga atas Dan inilah keseruan yang sangat luar biasa yang diciptakan oleh Ayu Ting Ting Dan juga Tim Ronis TV yang memang salut tak pernah dilakukan oleh artis-artis manapun Diajak bergoyang dan juga berdendang Agar semuanya merasakan Goyangan dan juga kebahagiaan Yang sama Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting Semoga selalu bisa menebar kebaikan Dan juga senyuman Untuk orang-orang di samping Dan pastinya untuk orang-orang tersayang informasi selanjutnya juga, spesial di hari ibu, Ayu Ting Ting mendapatkan hadiah surprise luar biasa dari anak tercintanya yaitu Hills Fungairah Rajak. Selain mengucapkan selamat hari ibu, Bitges juga memberikan hadiah berupa baju. Baju dan juga warna kesayangan dari Ayu Ting Ting Pemirsa. Sederhana namun sangat bermakna bagi Ayu Ting Ting. Oke okay, sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan Semoga di hari yang spesial ini Kita bisa membagikan orang-orang terdekat kita Terutama ibu dan tercinta Sehat selalu dan semoga kita semua selalu berlimpah rezeki Dan juga harta yang halal Harta rezeki kesehatan yang sangat luar biasa Oke okay, sahabat semua, jangan bosan untuk mendengarkan ocehan dari Mimin Mengenai Ayo Ting Ting sehat selalu dan semoga selalu sukses Terus untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Mimin ahiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dapat kado dari anak bunda di hari ibu, masya Allah. Ya Allah, nak. Ya ampun, makasih ini anaknya. Ya Allah, cantik, makasih sayang, anak bunda cantik, pinter, soleha, kesayangan bunda, kesayangan semuanya. Mm -mm. Makasih Iji yeah. Happy Mother's Day juga buat semuanya Makasih Wuuuuh oh, Semua Aku lagi makan, jadi makan sambal aduh Sama nasi panas, enak banget guys Hmm, Hmmmm, mm, enak banget Pak, hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. hmm. Ini digaruk juga enak pak. Cumit kuliner. Untuk paling sedap nggak ada yang lain. pak. Hmm. Hmm. Hmm. Ini juga enak banget Hm, ada ini paling enak, cumi Ah, cumi ting ting kuliner. Untuk paling sedap nggak ada yang lain. Kita coba ya. Hmm. hm, ngerasat guys, pedasnya guys. Hmm. cuma ada di ting ting kuliner. Hmm. cuminya, cuminya. dalam, masih panas. Mm. Mm. Mm. aku lagi nyemil kapok cemilan setia ye kapok is back ada di ting, ting kuliner yang mau order langsung aja ke ting-ting kuliner ini ya satu tuh aku bisa habis sendiri enak parah guys enggak ada duanya ordernya jangan cuma satu harus banyak satu pasti langsung habis Ini enak banget hmm. Hmm. cincin kuliner aku selalu rutin pakai huasahan Kali ini aku mau pakai yang pas kemarin ya Tahu ini masih ada penguang, oh ternyata masih ada kan Tuh. Tuh Masih banyak sayang jadi Iya Iya <tuh> Iya Jadi kita pakai dulu Ya Biar rapi. Ingat ya ini dipakainya Seminggu dua kali masih ada kan sayang soalnya se -hup, hup, hup. sekeras mungkin ini sisa yang ini sisa punya siapa nih aku nggak tahu Nah buat kalian ya aku kasih tips ya karena takut di dalamnya masih banyak ini tuh atasnya bisa digunting ya Nah udah digunting kelihatan kan di dalamnya masih banyak sekali hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. sayang kan sayang bau uh, masih banyak banget di dalamnya tuh, tuh ya bisa kalian lihat Jangan sampai kebuang-buang sayang Soalnya ini hasilnya bagus banget Wasahan ini Guys Ya, Maskeran rutin Gak perlu Gak perlu Kalau yang pada males perawatan Keluar pakai wasahan Seminggu sekali cukup Salah rutin ya Tuh di Dalamnya masih banyak kan. Hmm Hmm, kita congkel, kita congkel, kita congkel, kita congkel. Hi, hi. Hmm. Tuh, masih ada petal merahnya juga. Hmm, terserah kalian mau pakai tebal boleh, tipis juga boleh. Ya. Yeah. ada petal merahnya juga set, set. ini secara merata ya ini juga bisa menghilangkan komedo hmm. Hmm. sekarang aku mau buka yang baru ini udah habis, kita kosong nah, kita buka yang baru Kita harus oleskan ini secara merata Ya Ini aku lagi mau pakainya gak terlalu tebal meter merahnya dan ini ada alam toinnya, jadi gak akan iritasi kalian tenang aja bisa buat kulit sensitif kulit berminyak maupun kulit yang kering ya ini melembabkan dan juga mencerahkan hmm udah selesai kita maskeran kita tunggu kering ini kayaknya aku pakainya sedang deh nggak terlalu tebal nggak terlalu tipis hmm selesai.